Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada beredar TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru nih Seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para sahabat untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar menarik, dan terupdate, serta terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali kabar terbaru di pagi hari ini. Bersahabat, ya, tentunya kita mendapatkan cirkuit vitamin bahagia. Walaupun hasil mulung sisa di acara Rioni Akbar Minta Buana nih persahabat ya Masya Allah Rizky Billar Ini foto bareng bersama Arif Rahman Persahabat ya Bersama Bunda Lesti juga Ini secret banget ya Pastinya warga Konoha Nunggu banget foto-foto yang sangat cute dan romantis Ketika dinner bareng nih Mudah-mudahan Leslar ini selalu banyak doa dan dukungan ya Yang diberikan dari orang-orang baik dan orang-orang hebat yang selalu tulus mencintai idola kita Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar underscore Leslar Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Tuh kan, nemu lagi mulungnya sisa acara reuni Genta Buana, Papa Rizky Bilar, Bunda Lesti Kejora, dan Bang Arif Rahman kita doakan yang terbaik ya, untuk idola kesenangan kita, semoga apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Amin. Dan berikutnya, persahabat, kita simak juga di unggahan Buda Leshi Kejora Ini ugang semalam nih, persahabat ya. Tentunya kita dibuat bangga dengan penampilan Bunda Leshi yang semakin hari, yang semakin cantik multi -talent banget nih, idola kesayangan kita, sahabat, ya memakai gaun dari manja Ivan Gunawan. Masya Allah, makin tentunya membuat lesi kejora seperti mega bintang luar biasa. Kita juga salah dengan beberapa kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat nih. Ada komentar dari akun Alma SBY ini persahabat yang mengatakan masya Allah tuh luar biasa banget ya Alma SBY aja ini berkomentar di postingan fitnya Bunda Lesti Joerah masya Allah dan tak lupa juga manja Ivan Gunawan itu mengatakan juga di kalimat komentar cantik banget pastinya dong idola kesayangan kita memang selalu tampil cantik selalu bikin happy dan bahagia warga koroa dan berikutnya persahabat kita simak juga ini ada momen vlog nih persahabat ya, saat syuting Papa Bilar dan A.A.R.A.V.I ini bakalan seru, jangan sampai terlewatkan momen spesial Papa Bilar syuting bareng dengan A.A.R.A.V.I Ahmad ini bakalan pecah banget ya, karena kalau sudah tentunya bergabung dua r ini, bakalan kocak dan yang seru amis ya, sama-sama kita support juga nih dan dukung yang terbaik untuk karya-karya Lenslar Entertainment dan untuk berikutnya juga persahabat ya Ada info yang kita dapatkan Bahwa sore hari ini akan kembali tayang Acara Poles Kepoin Lesti Jam 5 sore persahabat, ya Karena tayangnya setiap hari Senin dan Kamis Di aplikasi video.com Yuk sama-sama kita dukung ya Untuk acara Bunda Lesti Mudah-mudahan acara Poles Terus berjalan persahabat ya Dan semakin banyak support Hingga dukungan yang diberikan Dari orang-orang yang selalu tulus nih mensupport karya-karya Idola kesayangan kita Jangan lupa saksikan persahabat ya Di aplikasi video.com jam 5 sore Acara Poles Kepon Lesti akan selalu Menemani ngabuburit kalian Setiap hari Senin Dan hari Kamis Dan berikutnya juga persahabat kita Makin gak sabar banget dengan penampilan Lesti Rizky Billar Di acara Sofi Big Ramadan Sale Ini tentunya kejutan yang akan kita dapatkan Dan membuat kita semakin gak sabar Untuk menyaksikan idola kita Tampil bareng di televisi Karena disiarkan secara langsung Di 3 TV nasional Ada RCTI SCTV dan Indonesia dan disiarkan juga di Sofi Live dan di Youtube Sofie Indonesia Yuk jangan sampai ketinggalan juga nih untuk selalu menyaksikan idola kesengan kita Salah satunya di acara Sofie Big Ramadan Sale Tayang hari Senin, Sahabat tanggal 25 April Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat, Rizky Bilar dan Lesti Kejora Akan menjadi bintang tamu dan akan tampil duet bareng Bu, uh, Makin kasamer banget ya Doakan support dan dukung yang terbaik. Masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di pagi ini. Tetap stay dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bagi menurut ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.